Pengantar kitab Zevanya Zevanya adalah seorang Nabi yang menyampaikan pesannya pada tahun-tahun terakhir dari abad ke-7 sebelum Masehi Kira-kira dalam dasawarsa sebelum Raja Yosia mengadakan perbaikan-perbaikan di bidang agama pada tahun 621 sebelum Masehi Pokok buku ini senada dengan pokok buku-buku Nabi yang lain Yaitu ancaman mengenai datangnya hari malapetaka dan kehancuran, sebagaimana hukuman atas pemujaan dewa-dewa oleh bangsa-bangsa Yehuda. Bangsa-bangsa yang lain juga akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi, meskipun Yerusalem dihancurkan, akan tiba saatnya kota itu dibangun kembali dan dihuni oleh orang-orang yang jujur dan taat kepada Tuhan.